China berhasil meluncurkan roket Long Mars 2D pada hari Minggu mengirimkan 14 satelit baru ke luar angkasa. Roket tersebut meluncur dari pusat peluncuran satelit Taiyuan di Provinsi Sangsi, Cina Utara pada pukul 11.14 waktu Beijing. Satelit termasuk Kilo 2 dan Kilo 3 telah memasuki orbit yang direncanakan. Kilo 2 dan Kilo 3 masing-masing adalah satelit optik solusi tinggi dan satelit optik petak lebar dengan muatan perangkat pencitraan optik untuk pengamatan bumi. Mereka akan menyediakan layanan penginderaan jauh untuk survei tanah, pertanian, kehutanan, perlindungan lingkungan, serta pencegahan dan pengurangan bencana bagi provinsi Shandong di Tiongkok Timur. Mereka juga akan bekerja dalam koordinasi dengan satelit Kilo 1 di orbit. Ini adalah misi penerbangan ke 462 yang menggunakan seri roket Long March. Roket Long March 2D dikembangkan oleh Shanghai Academy of space Light Technology, anak perusahaan dari China Aerospace Science and Technology Corporation. Dikenal karena keandalan dan kemampuan beradaptasinya, roket ini dapat memenuhi berbagai permintaan proyek untuk satu satelit dan satelit seri dalam tata letak seri atau paralel di atas roket. Dalam misi ini, ia membawa 14 satelit dari 7 pengembang berbeda. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait roket longwatch 2D meluncurkan 14 satelit. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.